Rumah yang baik adalah tempat tinggal di mana di dalamnya berlangsung pengalaman berarti dan mendalam yang tidak akan terlupa. Hal-hal yang dialami di dalam rumah membuat penghuninya merasa lebih bahagia daripada sekedar memiliki rumah itu. Rumah adalah wadah agar penghuni di dalamnya bisa mengalami kejadian berkesan yang tidak terlupa. Itulah makna dari home sweet home. Terkadang, sebuah rumah terasa lebih nyaman dengan meningkatkan ruangan yang ada di dalam rumah kita. Salah satunya dengan menambahkan beberapa ide dekorasi yang baru. Sebuah ide dekorasi yang baru dapat membuat perbedaan besar di sebuah ruangan. Lihatlah sekeliling dan lihat area ruangan mana yang Anda rasa perlu tampilan baru. Kemudian, kumpulkan ide untuk hal-hal yang bisa diubah Baik besar maupun kecil Banyak orang langsung berpikir Harus mengganti perabot baru Untuk mendekorasi ruangan Karena sebenarnya itu jalan keluar yang mudah Sebaliknya Pertimbangkan beberapa opsi lain Apapun yang kamu putuskan Untuk mengubah dekorasi yang kamu mau Ada beberapa hal yang harus kamu ingat tergantung apakah kamu memiliki anggaran atau tidak. Aku selalu melihat beberapa referensi penataan ruangan yang minimalis. Dan hidup minimalis ini sudah mulai aku jalani hampir 2 tahun belakangan ini. Ada alasan hidup minimalis ini mulai aku pelajari dan jalani. Aku belajar untuk tidak hidup berlebihan. Alkitab mengajar bahwa berlebih-lebihan tidak baik dan mengajar bagaimana dan mengapa kita harus hidup dengan secukupnya. Dan lebih menghargai hal-hal yang kita punya ketimbang hal-hal yang tidak kita punya. Membiasakan hidup cukup sangat berguna. Tidak berlebihan dan hidup sederhana bukanlah perkara banyak atau sedikit harta, miskin atau kaya. Tetapi dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Seperti yang tertulis di Pengkhotbah 5 ayat 19, ialah karunia Allah jika kita dapat menikmati hidup serta semua anugerahnya. Bahkan hal-hal yang berlebihan dapat menjadi penghalang dalam hidup kita jika tidak dilakukan dalam batas cukup. Karena segala yang berlebihan pada akhirnya tidak baik. Seperti coklat. Coklat itu enak. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan merugikan kesehatan. Tidur itu perlu. Namun Alkitab mengajar. Bahwa terlalu banyak tidur mendatangkan kemiskinan. Amsal 6 ayat 9-11 Penguasaan diri adalah salah satu sifat yang dihasilkan roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23 Ketika kita hidup berlebih-lebihan, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dalam aspek kehidupan tertentu, maka indikasinya ialah bahwa kita sedang membatasi keterlibatan Allah dalam hidup kita dengan mengandalkan keinginan kita. Ingatlah, kita punya Allah yang telah dan akan terus memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya.